Oke okay guys, sekarang kita lanjutkan untuk makeover ruangan ini guys ya. Kita nanti pelanggar dulu ruangannya, baru kita cek. Sekarang kita bersihkan dulu guys ya. Kita bersihkan dulu, kita turunkan semuanya di atas. Oke okay, turunkan kak, apa kamu? Okay. Di makarane nih. Taruh di dalam. Di pintu ya. Malu guys, anak gua agak cerewet, guys. Cerewet banget ya guys Banget panik banget cerewetnya guys Si gembul anak cerewet Oke okay? guys Sekarang kita buka dulu Uh gak cukup guys Berapa itu guys guys, guys. Oh. Ini kita aku bikin gitar ya guys kasih karet ya. yang pertama begini gini Nih, ya. ini ya begini terus selanjutnya ini kayak aku warna guys, ya saya dibantu oleh istri saya tercinta ini ya guys ya yang duduk di sini nih guys ini istri saya loh guys jadi dia rajin banget guys saya lihat yang kerja nanti istri saya ini saya cuma keputaran tadi gitu. nah, ah, ayo ah, ayo <laughs> ayo oke okay, di sini kita pilih warna apa tadi ya namanya hijau apa gitu Fresh Green, jadi kita pilih warna Fresh Green. Kita catnya gak yang mahal-mahal, guys ya cukup biar enam ribu saja satu galon. Yang penting nanti kita punya studio dulu, perkara nanti kita diberi rezeki lebih, kita nanti ganti warna lagi, guys ya. Jadi doakan kami dan mohon dukungannya, guys ya. Semoga channel kami cepat berkembang, guys. Ini dibantu, guys ya. Oke. Okay. rajin banget guys. Yang yeah. ada. guys. Oh. Guys, mungkin cukup sekian dulu, guys. Ya, tahap pengecatan kali ini nanti kita videokan kembali tahapan-tahapan selanjutnya, guys. Ya, jadi sini apa namanya nih? Jendela kita tutup, guys, ya, karena di sebelah itu sudah rumahnya tetangga, gak enak kalau kita <tuh> lagi ngonten konten nyanyian atau sholawat. Mungkin takut mengganggu, jadi kita tutup, guys. Nah inilah maklum guys ya Kita kerjakan sendiri guys ya Dari Tahap lamer Sampai cat kita kerjakan sendiri Jadi harap maklum Kalau kurang begitu rapi guys Yang penting Kita punya Nah disitu Kita kehabisan cat guys ya Mungkin nunggu Minggu depan atau bulan depan kita chat juga Termasuk di tempat penyimpanan sound system saya, di situ masih belum di ruangan luar sana. Itu masih belum saya chat, guys. Nanti kita sekalian chat semua, guys. Ya, dan ya, inilah hasilnya: mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tempat akan kita jadikan mini studio, guys. Jadi, kita rencanakan buat konten-konten sholawat, guys. Bersama Kakak Noval, suaranya yang gini, betul-betul enak, guys. Ya, guys, jadi tunggu konten-konten sholawat kami, guys. Ya, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.